Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada info penting banget ya untuk harga Konoha karena ini vitamin bahagia yang kita dapatkan Langsung dari channel Youtube Leslar Entertainment Bang Imin akan mengingatkan kalian para sahabat ya untuk selalu mensupport karya-karya terbaik tim Leslar Entertainment Dan karya terbaik idola dengan kita juga karena sudah di-off Video terbaru unboxing stroller baru BBL Wah, wow, ada stroller baru BBL ya Lagi di unboxing langsung oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Karena ini cute banget, banyak sekali Tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Dari vlog Bunda Lesti dan Papa Bilar Yang belum nonton, silahkan langsung cus aja Ke channel Youtube Lestler Entertainment sekarang Karena idola kesayangan kita Tentunya selalu menyuguhkan Kabar baik, kabar bahagia, dan vitamin langsung untuk kita semua. Berikutnya, persahabat, ada info juga untuk warga Konoha. Ini info dari Leslar Metal Force. Kita simak aja persahabat di laman akun Instagram Leslar Metal Force. Ini ada info sil contest, ada 3 kontes yang sedang berlangsung Lesti, Leslarian sil twitter Lemon, Leslarian meme contest Levis, Leslarian video kontes. Disimak juga persahabat di info yang diposting oleh Leslar Metaverse dalam sebuah kalimat Halo Leslarian, dengan bangga kami mengumumkan bahwa Leslar Metaverse akan mengadakan salah satu event terbesar yaitu Seal Contest di mana selama tiga minggu ke depan kami mengajak les larian untuk ikut ambil bagian dalam merealisasikan mimpi kita untuk menjadi salah satu token terbesar di Indonesia. Maka dari itu, kontes ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama Lesti, Les Larian Seal Contest, yang kedua ada Lemon, Les Larian Meme Contest. Dan yang ketiga, Levis Leslarian Video Contest. Event ini akan dilaksanakan pada minggu pertama, hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sampai 2 April 2022, mulai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk minggu kedua, hari Selasa, tanggal 5 April 2022, Sampai Selasa 12 April 2022 Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Untuk minggu ketiga itu diadakan hari Jumat Tanggal 15 April 2022 Sampai Jumat 22 April 2022 Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Dan tentunya setiap minggu kita akan membagikan hadiah Total 100 juta Leslar Metaverse token. Wow, jadi tunggu apa lagi? Mari berpartisipasi untuk membantu Leslar Metaverse token menjadi salah satu token terbesar di Indonesia. Wah, ini luar biasa banget, sahabat! Ya, semangat terus nih untuk Leslar Metaverse. Semoga terus berkembang, go internasional, dan semoga saja mendunia. Amin. Dan untuk berikutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan sore hari ini dari idola kesayangan kita dua hari lamanya kita tentunya kekeringan vitamin bahagia dari idola kesayangan dan baru saja kita mendapatkan vitamin lewat akun TikToknya Papa Bilar. Wow, di sini persahabat geng dari Papa Bilar ini lagi menyerbu Abang L. Aduh, Masya Allah banget persahabat ya, bang El lagi diserbu oleh gengnya Papa Bilar Dan kita lihat muka atau raut wajah dari Bunda Lesti, ini datar banget persahabat ya Tenang <tentang> saja bang L tim Abang L tentunya begitu banyak siap menyerbu balik tim dari Papa Bilar Masya Allah banget ya, ini asik banget nih tongkrongannya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat untuk tim dan idola kesayangan dan mudah-mudahan selalu kompak dan solid. Momen ini pun di-repost kembali oleh akun Leslar _C. Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan. "Woi lah, mimin malah ngakak sama bunda. Mukanya datar banget, katanya tuh aduh ada yang salvak dengan wajahnya bunda Lesti ya. Kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali respon yang diberikan, yakni dari akun Anfi.l 04 mengatakan dua hari ngilang, kenapa semua pada begitu sih? Katanya tuh, aduh <laughs> Ini lucu banget ya, memang dua hari ngilang Mereka malah ekspresinya Luar biasa membuat kita ketawa bahagia Dan kita lihat juga ke komentar Berikutnya Dari akun Instagram Bilar Trimutakin mengatakan di kolom komentar Gak bisa dibiarkan masa bos besar kita dirempuk gitu Haduh tuh persahabat ya Gak bisa dibiarkan Bos besar kita Abang L ini diserbu oleh gengnya Papa Bilar Yuk sama-sama kompak kita dukung Abang El ya Support yang terbaik nih untuk Abang L Dan berikutnya juga kita mampir ke unggahan Indosiar Indosiar ini baru saja menginfokan soal acara aksi Indonesia 2022 karena sudah ada di top 24 aksi Indonesia 2022 Kloter ADN bersahabat ya Wow ini tentunya pesertanya sudah diinfokan Sudah posting di unggahan akun Instagram Indosiar Atau official aksi Indosiar bersahabat ya Dan tentu kita menunggu kejutan Semoga saja Buddha Lesti ini bisa ikut andil juga di acara aksi Walaupun infonya bersahabat ya Bunda Lesti tidak bisa hadir Tetapi kita berharap mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Dan tentu bersahabat kita masih menunggu kejutan lain di sore hari ini Pastinya kita masih menunggu vitamin bahagia dari Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya ini informasi di serai hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bawa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.